Halo sahabat zodiak 48 kembali lagi berjumpa saya di channel ini di video ini kita akan bahas tentang pas zodiak yang kebanjiran rezeki di bulan Agustus tahun 2021 namun buat kamu yang bergabung silahkan Klik tombol subscribe bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya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 Selanjutnya support energi kepada zodiak yang keempat yang akan kebanjiran rezeki di bulan Agustus tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuat satu ramalan zodiak yang akan kebanjiran rezeki di bulan Agustus tahun 2021. Dan satu waktu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Tujuh zodiak yang pertama adalah three of cup ataupun tiga piala. untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aris yang dimana di sini digambarkan seorang Aris akan kebanjiran resmi di bulan Agustus tahun 2021 di sini digambarkan seorang Aris akan mendapatkan tiga tawaran pekerjaan tiga pekerjaan yang dimana di sini akan mendongkrak keuangan kehidupan serta finansial aris lebih bagus lagi dan di disini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasannya hubungan asmara seorang aris akan lebih bagus yang dimana sini akan tercipta kebahagiaan dengan kehadiran sebuah keturunan dan di disini juga dikategorikan seorang aris akan kebanjiran rezeki yang dimana disini rezeki yang ia dapatkan di dalam kategori keturunan dan pekerjaan yang mampu mendongkrak keuangan lebih bagus lagi dan untuk support energi seorang aris adalah naik offshore secara umumnya kenaik offshore itu dapetikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang usianya di bawah 30 tahun serta seseorang yang dekat dengan ada sendiri dan di sini menggambarkan seorang aris akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang dimana di sini nilainya besar yang mampu mendengar keuangan kehidupan lebih bagus lagi yang dimana pekerjaan tersebut ia dapatkan dari seseorang yang dekat dengan arif sendiri dan di sini juga tidak terlalu kemungkinan kebahagiaan akan muncul dengan kehadiran sebuah keturunan yang dimana di sini pasangan juga akan menyambutnya dan untuk kartu kesimpulannya adalah temperance secara umumnya temperance itu diartikan kesederhanaan kesabaran dan jika kartu temperance kita gabungkan dengan sudut yang pertama di sini menggambarkan kesabaran seorang aris mendapatkan keberhasilan berbuah manis di bulan agustus tahun 2021 yang dimana di sini seorang aris akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang nilainya besar yang mampu mendokter keuangan kehidupan lebih bagus lagi, dan di sini seorang harus digambarkan mendapatkan keturunan, yang dimana di sini dalam bentuk rezeki kepada seorang harus sendiri. Dan untuk zodiak yang kedua adalah time of tentacle ataupun 10 poin. Untuk zodiak yang kedua, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio, yang dimana di sini digambarkan seorang Scorpio akan kebanjiran meski rezeki di bulan Agustus tahun 2021. Di sini dikategorikan keuangan kehidupan finansial seorang Scorpio akan meningkat drastis di bulan Agustus tahun 2021 yang dimana di sini terjadi karena iya. kerja keras usaha yang dilakukan oleh seorang Scorpio selama ini dan di sini tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang pasangan akan selalu mendukung mensupport mendoakan seorang Scorpio akan mendapatkan kesuksesan yang dimana di sini akan tercipta di bulan Agustus tahun 2021, dan di sini juga ada satu gambaran yang dimana di sini seorang Scorpio akan berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan dari seorang pasangan, kebahagiaan dari sebuah keluarga, dan di sini mendapatkan kebahagiaan dari seorang orang tua, yang dimana di sini akan mendukung keuangan semakin meningkat, yang dimana juga di sini pintu rezeki akan terbuka lebar di bulan Agustus tahun 2021, dan untuk support energinya adalah kenaik of one secara umumnya kenaik of one itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun seseorang yang sudah matang pikirannya dan di sini mengembangkan keuangan kehidupan finansial seorang Scorpio akan meningkat di bulan Agustus tahun 2021 yang dimana sini atas berkat dorongan dari seorang pasangan dan seorang Scorpio mencari kebahagiaan dari seorang orang tua yang dimana ia dapatkan dan ia berikan yang menyebabkan pintu rezeki seorang Scorpio akan semakin terbuka yang dimana mana di sini kena ikoan merupakan sebuah pasangan merupakan seseorang yang selalu mendukung seorang Scorpio untuk mendapatkan rezeki, mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi dan jika kartu temperance kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan kesabaran, kesedekahan dari seorang Scorpio untuk mendapatkan kebahagiaan akan bisa ia wujudkan yang dimana pintu rezeki akan terbuka yang dimana pintu Keuangan akan terbuka di bulan Agustus tahun 2021 yang didukung penuh oleh pasangan orang-orang terdekat yang dimana di sini juga dikategorikan sebagai Scorpio akan kebanjiran meski di bulan Agustus tahun 2021 dan untuk kartu seri yang ketiga adalah Six of Pentacles ataupun Alam Koin. Untuk zodiak yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang berzodiak cancer, yang dimana di sini digambarkan seorang cancer akan kebanjiran rezeki di bulan Agustus tahun. 2021 Dan di sini juga digambarkan bahwasanya keuangan kehidupan finansial seorang cancer akan meningkat drastis, yang dimana di sini terjadi karena seorang cancer merupakan sosok seseorang yang suka berbagi dengan orang-orang di sekitar, dengan orang-orang yang membutuhkan. Yang membuat pintu meski seorang Cancer akan semakin terbuka lebar di bulan Agustus tahun 2021 dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Cancer akan mendapatkan pekerjaan yang dimana di sini nilainya besar dan mendapatkan yang dimana di sini pekerjaan yang tak pernah seorang Cancer duga-duga yang nilainya sangat besar yang mampu mendongak keuangan kehidupan serta membuat keuangan seorang Cancer akan semakin meningkat lagi dan untuk sumber energinya adalah. Page of Cups. secara umumnya page of card itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan sosok seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang kebanjiran, rezeki di bulan Agustus tahun 2021, yang dimana sering terjadi karena seorang Cancer suka berbagi, yang membuat pintu rezeki akan semakin terbuka lebar, yang dimana di sini selalu disupport, dimotivasi oleh seorang anak yang merupakan anak Cancer sendiri dan jika kartu tempel kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan kesederhanaan kesabaran dari seorang cancer untuk menjalani kehidupan serta suka berbagi kepada orang lain membuat pintu rezeki akan semakin terbuka lebar yang dimana di bulan Agustus tahun 2021 rezeki keuangan kehidupan akan semakin meningkat yang didukung penuh oleh seorang hmm. anak yang merupakan anak cancer sendiri dan untuk zodiak yang keempat adalah seven of short ataupun tujuh bulan. Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang di mana di sini digambarkan seorang Leo akan kebanjiran meski di bulan Agustus tahun 2021. Di digambarkan seorang Leo akan belajar dari pengalaman masa lalu, akan melepas masa lalu, akan move on dari masa lalu yang dimana masa lalu seorang Leo dibuat menjadi sebuah pelajaran kepada seorang Leo untuk mendapatkan keberhasilan di bulan Agustus tahun 2021. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Leo akan mendapatkan ide dan yang dimana di sini membuka pintu rezeki, yang memberikan income, yang meningkatkan keuangan seorang Leo, yang dimana di sini usaha tersebut ia pelajari dari masa lalu, serta seorang Leo belajar dari masa lalu yang membuat seorang Leo akan semakin matang di dalam bekerja, berusaha, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan serta finansialnya sendiri, dan untuk support energinya adalah King of Cup secara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa serta seseorang yang lebih tua dari Leo sendiri, dan di sini menggambarkan seorang Leo akan rezeki di bulan Agustus tahun 2021, yang dimana di sini terjadi karena seorang Leo belajar dari pengalaman masa lalu untuk membuka sebuah usaha, membuat sebuah usaha yang dimana di sini akan mampu mendongkar keuangan kehidupan lebih bagus lagi, yang dimana di sini King of Cup juga merupakan seseorang yang mendukung ataupun seseorang yang memberikan masukan arahan kepada seorang Leo untuk bekerja lebih bagus lagi jika kartu temperance kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan kesederhanaan kesabaran kesadaran seorang Leo mukul dari masa lalu belajar dari masa lalu untuk membuat sebuah usaha yang dimana di sini mampu meningkatkan keuangan kehidupan finansial yang dimana juga di sini mendapatkan ilmu masukan dari seseorang yang lebih tua dari seorang Leo yang membuat keuangan kehidupan seorang Leo lebih bagus lagi serta di sini usaha seorang Leo akan semakin maju. Dan di mana disinilah dikategorikan seorang Leo akan kebanjiran rezeki di bulan Agustus tahun 2021. Dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak akan kebanjiran rezeki di bulan Agustus tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Aris yang kedua zodiak Scorpio, yang ketiga zodiak Cancer, dan yang keempat adalah zodiak Leo